Zakli buat film bareng Siva Aprilia Zakli dan Siva Aprilia kini tengah menjadi sorotan, Pasalnya, kedua selebriti ini tampil berdua dalam sebuah foto Foto tersebut diunggah oleh Siva Aprilia di Instagram pribadinya Mereka tampak berada di sebuah kamar dan duduk berdua Siva dan Zack terlihat di sebuah ruangan dengan lampu remang-remang Keduanya tersenyum sambil berpose. Namun, Sifa menjelaskan ia dan Zack yang berpose di atas ranjang di sebuah ruangan remang-remang itu adalah bagian dari sebuah syuting. Ternyata benar Sifa Aprilia diketahui tengah beradu akting dengan Black dan Kevin Cambay buat suatu film. Terlepas itu, pesona cantik Sifa Aprilia menjadi sorotan, apalagi saat ia lakukan pemotretan sambil menunggangi kuda. Berikut momen Sifa Aprilia saat main bersama kuda. Selain jago di bidang musik, Siva Aprilia ini juga rajin berolahraga kuda tiap weekendnya. Tak jarang ia mengabadikan aktivitas serunya sambil gandeng fotografer profesional. Asyik berkuda, Siva Aprilia terlihat memesona dengan setelan kaos abu-abu dan makeup paripurna. Berbodi langsing, pantas jika Siva Aprilia kerap buat cowok klepet-klepet jatuh hati. you mm -hmm.